USD CAD bearish, cari sinyal valid di area kritis. Bias harian pergerakan USD CAD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD CAD sedang berkonsolidasi di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga usd terus bergerak ke atas dan menembus level 1.27002 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.127451. Sekian analisa forex untuk tanggal 3 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212